kembali lagi bersama Romotovlog. Jadi hari ini tuh kita kedatangan paket lagi. Ini tuh dari Dirt Heroes. Di Dirt ini ada dua. Isinya tiga dus. Ini ada satu juga. Oke isinya apa? Langsung aja kita buka. Jangan lama-lama, ntar durasinya panjang. <laughs> Canda panjang. model dusnya bagus terus kita buka lagi satu lagi Oh, bisa plastiknya udah ini sama juga dusnya model dusnya sama kayak yang itu sekarang kita buka lagi nih yang satu lagi buka dulu yang mana dari yang ini aja lah yang paling deket iya wis desain ada gambarnya di dalam di uterus. ini apa kita keluarin dulu nih, udah habis nih ada gambar apa sih kalau namanya ini kayak graviti gitu kita buka dari yang kecil dulu Desain plastiknya juga cakep nah, Dirty Heroes Dan ini nama instagramnya Di Heroes Industry Oh ini nama instagram yang lama Nanti ada yang barunya Oh ini kaos Sekarang kita buka Ini Oh ini hoodie Eh hoodie Hoodie kaos satu kaos satu hoodie Kita buka yang hoodie Cak, anjay Desainnya cakep Nggak kelihatan sih harus di Dan ini desain Oh ini desain sampingnya lengan Ini lengan kiri Iya lengan kiri Cakep Wis gambar belakangnya kayak Model apa ya helm cross tapi modelnya kayak model kepala gundam gitu tulisannya di RT heroes dot in warna merah bahannya tebel nggak bisa kelihatan sih kalau di kamera <laughs> harus dipegang bahannya tebal. ini juga nih sablonannya kelihatan jelas nggak sih ini ukuran ukuran L ini kaos ini desainnya buh Dirtiheros. ini kaosnya kelihatan gak sih bahannya? kelihatan jelas misalnya desainnya cakep di sini desain belakangnya ada kayak kucing tapi pakai Google gitu nggak tahu ini kucing apa wah oh, kucing lain kucing <laughs> tulisannya di sierras industri sorry sorry ini a**ing. bukan kucing soalnya itu ada eh nggak tahu ini yang bener, bener pokoknya itulah <laughs> dah kita buka lagi yang satunya Keluarin dulu satu-satu, kita buka dulu yang ini, lah. Oh, ini kaos. oh ini kaos juga dua kaos eh berarti udah tiga tiga kaos terus yang itu oh sama kaos juga berarti empat kaos kita buka satu-satu rata -satu. ini kaosnya ini desain depannya Motor, sindiket, motor, motor, ini desain belakangnya. Dia harus ada apa? Desain helm, helm cross. udah sekarang kita bingung satu lagi. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, desain orang tapi megang stick gitu pakai helm cross temanya game ini kalau ini mah ini desain belakangnya Dirty Heroes Boys Toys Boys Toys cakep desain belakang ini kita buka lagi satu yang lainnya kalo ini warna beda warna sendiri, kalau yang lain kan hitam uh, cakep desain belakangnya kelihatan kayak oh kelihatan desain belakang, ini desain depannya untuk bahan kaosnya sih semuanya sama ini tebal ini itu ini ukuran apa? Ya? L Enggak tahu sih jenis-jenis bahannya, pokoknya ini dingin nih kalau di, di badan lah, halus. Enggak tahu jenis-jenis bahan kain sih, enggak <laughs> tahu nama-nama bahannya maksudnya. Cakep nih model belakangnya. Buat lebaran lumayan, baju lebaran. <laughs> Sekarang yang terakhir ini. Apakah isinya? Kita buka bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wih, yang ini ada fotonya dong. ini ada foto thanks for support ini ada foto siapa aja ya? banyak ini Hai nah, ini foto aing yang di tengah tuh ada kasih apa sih kayak lag biru tuh si Yamaha kayak lag biru di tengah kita nah, ini ada fotonya ada kartu garansinya juga dong ini ada kartu garansi terus stiker nih terus ini apa gantungan kunci kartu garansi jadi kalau misalnya jaketnya robek atau gimana selama berapa waktunya jangkanya berapa lama nggak tahu lupa lupa kemarin nah ini bisa digaransiin bisa dikembaliin kalau jaketnya robek di <tuh> mana lagi coba beli jaket dapat garansi udah kayak beli HP gitu Wow, warna biru. Dan ini jaketnya. Kalau ini jaket windbreaker, kalau yang tadi tuh hoodie. Mana sih bukannya? Oh. Jadi ini tuh jaket windbreaker. Kalau yang tadi tuh hoodie. Bahannya tebel ini, buat dipegang. Nih. Ya hampir-hampir mirip-mirip apa? Mirip-mirip bahan inilah mantel. Anti air, enggak ya enggak 100% anti air sih tapi kalau hujan-hujanan masih aman lah, nggak terlalu basah gitu. Makanya saya kalau keluar pakai motor seringnya pakai apa jaket ini biar kalau hujan tuh enggak terlalu basah badan baju maksudnya. Ini gede amat mau di, ini mau di modi. Liatin di sampingnya. Mana caranya ya? ini desain belakangnya diri ini jaket windbreaker namanya warna biru putih kalau ini dia ada banyak pilihan warna ada dari warna abu-abu, warna putih, warna kuning, terus warna merah jadi pilihannya banyak nanti sama saya ditunjukin aja lah di model model warnanya, pilihan warnanya ini desain lengannya tulisannya apa ya motard syndicate dengan diri Aduh kameranya goyang Oh ini desain kepalanya yang topi tutup topinya ah. dan ini desain depannya Gerti heros tuh Hai setiap nih kantongnya lebar modelnya kantong kangguru jadi ini mau taruh HP mau taruh dompet mau taruh apa aja muat asal jangan taruh kenangan di dalam ntar nggak bisa move on Oke, canda canda move on asal jangan teromantan juga di dalam kantongnya banyak tebel nih bagian dalamnya kita coba lihat ini ukuran apa ya uh, aduh, bentar Oh ini ukuran XL sama sini Oh ini kalau desain lengan kanannya bukan tulisan Kayak gambar gitulah Ini habisin langsung kita foto-foto Buat postingan IG lumayan Nah, <laughs> jaket baru Jadi untuk kalian yang mau order bisa lewat Shopee atau langsung DM ke Instagram Atau bisa juga via WA Nanti sama saya ditaruh di deskripsi video Link Shopee nya sama link Instagram nya sama WA nya untuk ordernya. Jadi untuk order bisa cek langsung apa di deskripsi video Oke okay. Kita lanjut ke video vlognya. Yuk lanjut, sekarang ini udah di daerah Pacet apa cangar? Cangar, kayaknya. Jadi kita mau ke Malang, mau foto-foto pakai hoodie baru buat postingan IG. <laughs> Jadi ini udah di Pacet tuh pemandangannya bagus tuh, sana ke sana. Ngeliatnya tuh kayak ngeliat, mana? Ya? Kayak ngeliat dia gitu cakep mananya bikin hati sejuk kayak ngeliat dia ha, jadi hampir lupa tadi mau ngasih pengumuman kan ini udah 20.000 subscriber jadi sesuai janji mau giveaway kenal pot tapi giveaway-nya ntar-ntar jalan-jalan salah injak jatuh ke bawah bahaya cuk jadi giveaway-nya diundur aja ya sampai selesai lebaran baru kita giveaway soalnya Nanggung juga kalau giveaway sekarang udah dekat lebaran jadi mending nanti sebelah apa beres lebaran aja h plus 10 kayak gitu lah plus 10 lebaran kita apa adakan giveaway tapi nanti giveawaynya untuk pengumuman giveawaynya nanti lihat aja di Instagram pasti apa sama saya diposting di Instagram untuk syarat giveaway terus pengumuman pengumuman pemenangnya juga nanti diumumin di Instagram di instastory, Jadi buat yang pengen ikutan giveaway spesial 20.000 subscriber nanti pantengin aja Instagram saya Syahrul Andri Permana. Nanti selesai lebaran baru saya posting. Oke. Okay. Jadi ya gitu. Yuk. Oke, okay, jadi langsung kita lanjut aja takut kesorean. Aduh, nih HP taruh di mana? Di kantong celana. Taruh di tas aja. Kita lanjut, takut kesiangan, eh takut sorean pulangnya. Jadi, karena ini udah mau lebaran besok, maka dari saya, khusus dari saya, syahrul Andri Permana, Arul Motovlog, mengucapkan selamat hari lebaran, minal izin buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan salah menaruh perasaan. Perasaannya salah ditaruh, gak tau di mana. Bercanda, ding. Pokoknya gitu, sama lebaran buat semuanya Wih, itu cakep mataharinya tuh Dia nyenternya tuh keliatan tuh Sinar matahari, cit cit Aduh, sakit, aduh sakit Kita lanjut cisingan pengen mudik ke Papua, balik ke Papua. Tapi ya gitu, nggak boleh mudik. Jadi ya udah, kita di rumah aja. Kangen Papua soalnya, pengen balik Jayapura. Udah ya terakhir balik tuh kemarin kapan ya? Januari, Januari 2000 tahun kemarin lah kayaknya. Eh bukan 2020 deh. Eh, iya benar Januari kemarin tahun kemarin itu terakhir balik. Itu juga bukan, bukan balik karena liburan, karena emang lagi ada apa, lagi berduka kakek saya meninggal, jadi terpaksa saya balik. Jadi saya harus balik dan itu juga cuma sebentar karena saya cuma ngikut pemakamannya aja seminggu kalau nggak salah seminggu langsung balik lagi soalnya kan kuliah waktu itu kan belum kuliah online kemarin tuh jadi pengen pak jadi pas lebaran tuh pengen balik lagi pas puasanya kan eh ternyata nggak boleh mudik tahun kemarin kan jadi ya udah lebaran ya lebaran di kosan yang lain mau lebaran di rumah yang sendiri lebaran di kosan mudik nggak boleh Sholat id nggak boleh, nggak boleh di luar maksudnya. Kan biasa kan kalau apa tiap tahun kan pasti kan sholat id kan di lapangan di masjid kayak gitu kan. Kalau ini nggak boleh sekarang. Jadi sholat idnya di rumah ya nggak kerasa tuh suasananya. Ya udah. Tapi kalau ke mall boleh. ke mall nggak apa apa kalau ke mall nggak apa apa Nggak dilarang kok mau ke tempat wisata juga boleh nggak bapak? nggak dilarang nggak dilarang. cuma yang dilarang tuh cuma itu aja paling mudik sama sholat id berjamaah di luar ruangan yaitu jadi buat yang mau ke mall mau ke tempat wisata silakan nggak apa-apa. udah, ntar bahas-bahas itu. ntar ada lewat apa? ada bak tukang bakso bawa hati lewat depan rumah jadi kan bahaya. tiba-tiba kan ting ting ting siang-siang lagi gitu. tidur ting ting ting bakso bakso wih kok bisa perasaan selama aing tinggal di situ nggak pernah ada tukang bakso lewat depan rumah aing gitu Iyalah <laughs> orang rumah aing tuh ke tuh tembok aing udah nggak ada jalan rumah aing mah paling ujung <laughs> Jadi ya gitu Kita menikmati aja lah menikmati keindahan alam maksudnya nih menikmati pemandangannya cakep kan tuh cakep sama kayak ini motornya yang cakep orangnya mah enggak dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini ya, rem goblok <laughs> saja untuk ucapkan selamat tinggal, wih, cakep mobilnya! anjir mobil apa, jeep, eh, jeep mobil off-road. Untuk selamanya, oh. enak nih tikungannya. Uits. Tapi lebih enak kalau nanjak. pop enggak oh, uh, uh, uh, uh. saya mah bukan anak-anak cornering bukan para anak-anak cornering saya mah. Ya paling nikung-nikung biasa doang, enggak nggak sampai lutut ditempel ke aspal mah enggak. Nah, paling nikung-nikung biasa gini doang, enggak sampai ke apa enggak sampai kayak pantatnya diturunin terus lututnya ditempel di aspal enggak enggak kalau saya emang enggak gitu soalnya bukan anak cornering saya mah anak orang tua anak mama bapak saya <tuh> ah. tapi ini mah jalannya sempit sama kayak lembang gitu Ini masih lumayan jauh ke Palang Masih Ya sekitar Sejaman lah Satu jam lagi apalagi ya. udah kehabisan bahan, wih tuh kasihan orang tua nyari duit sampai kayak gini, terus anaknya foya-foya, anjir minum-minum, anjir mabuk-mabuk, anjir padahal nggak tahu orang tuanya nyari duit kayak gitu sampai kayak gitu, hah mah duit buat apa buat mabuk anjing anak kurang ajar <giranya> Kirain tadi dia mau wili, tuh, Soalnya udah kayak ancang-ancang mau wili gitu. Tangannya udah udah dibuka kan gini kan. Oh, tinggal narik tek, mang mm, wili. Tapi ternyata nggak wili dia. <laughs> Itu cowok, celana dalamnya kelihatan anjir di belakang. <laughs> Itu tadi kan, ketiup angin, baju belakangnya keangkat, terus celana dalamnya nongol warna biru. <laughs> ya, mau gimana lagi soalnya pas ngomong, dia lewat nongol, ya masuk kamera lah, warna biru. Akhirnya nyampe juga. Padahal tuh sering bolak balik sini tuh, tapi masih aja kerasa jauh gitu. Padahal makan biasanya kalau kita udah sering lewatin jalan itu pasti kerasanya tuh kayak deket, tapi ini mah enggak masih tetap kerasa jauh aja. Sih. Padahal udah sering lewat tuh, lewat sini tuh. Manis, senyum, nggak senyum dia, dia pakai masker, senyum gimana? Sepatu lepas, lagi, tadi yang terinjak bego, terjatuh tadi. dilanjut <tik> lagi. TN, Selamat datang di TN, TN Malang. Putuh. apa? Di jalan. jalan mana? bagusnya kalau ke antara gedung. tapi nah, panas. panas. nah tidak pun itu tinggi ya. sekali tuh. foto di sini. Ya, motor, tiga -tiga. ayo, kasih masuk. nah, sini saya. Kah? dia terlalu gelap tuh nah, Kita foto-foto dulu Ntar motor, parkir Padap sana ke sana, eh? nah, sana Hah? Di sebelah situ sebelah sana motor motor ntar lanjut lagi ya ini dulu sabar halo pas helm dulu Hai juga pakai helm full face tuh stepnya kira kepake, tapi bonceng cowok bukan boncing cewek Apa? apa itu balik balik balik balik ntar kesorean lagi balik ke rumahnya punya tuh, beli sendiri sudah kok ibu-ibu sama bapak-bapak lagi bucin kok? iyo pacaran tuh anjir yo balik balik balik balik balik. sekarang kita pulang Nih udah jam berapa jam 4 kalau jam 4 berarti pulang perjalanan sampai sana jam 6 tadi udah habis foto-foto sekarang kita pulang. <tuk> orang pada belanja kayak tapi kok kayak sepi sih tumben ini kan pasar padahal biasanya tuh satu hari sebelum lebaran tuh pasti pasar yang namanya pasar tuh pasti padat aja. padat sama orang Oh tutup Oh udah sore mungkin tutup mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini, ini kayaknya udah panjang kayaknya durasinya panjang ini gitu. tuh udah rame suasana suasana mau lebaran tuh memang paling dikangenin sama orang-orang cuma sekarang karena corona ya suasana yang nggak dapet gitu ah nggak tahu corona kapan berakhir lah ya udahlah sampai sini aja videonya. Ditunggu konten-konten selanjutnya Dan jangan lupa buat yang pengen ikutan giveaway Pantengin terus Instagram Syarul Atribungana Nanti habis lebaran kita umumin Oke okay. See you next video